Jadi, ayah dia, dia yang iya. Saat itu, ayahmu bersembunyi di sini, dan Urmila kebetulan melihat dirinya. Dia mencoba untuk berteriak, mengatakan kalau ayahmu ada di sini. Itu saja, ayahmu mengancam Urmila, dan apa yang terjadi? tahu itu kan? Dia tiada. Jika saja kau ada di sana. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mengatakan semua ini kepadaku. Sedikit duka yang ku rasakan saat ayah tiada. Sudah sedih. Tidak ada gunanya aku berduka untuk orang yang tega menghabisi menantu dan cucunya sendiri monster seperti itu. Memang pantas tiada. Tutup mulutmu, atau. Ayo kita pergi. Ayo, kudai. Selamat pagi Nimboli Jangan Aku tidak suka Baiklah Setidaknya katakan apa yang kau inginkan untuk sarapan Tidak ada Aku tidak ingin makan apapun Pergilah dari sini Penyihir baik hati Ya Tanya pada Sifam Apa yang dia inginkan Pantid tidak suka jika kau menyayangi aku seperti ini. Jadi jangan menyayangi aku. Pergilah dari sini. Ayo pergilah. Jika Sifa melihatmu bersamaku, dia akan menghinaku. Jadi pergilah. Ini caramu bicara pada Bu Anandi? Bu Anandi, Nimboli sedang sangat marah. Itu sebabnya dia mengatakan semua itu. Abaikan saja. Dia cepat marah, tapi juga cepat tenang. Bawa dia turun untuk sarapan. Lebih baik kalau kau membawa sarapannya kemari. Ada banyak orang di bawah. Kalau dia bersikap tidak sopan di sana, itu tidak baik, Bu Anandi. Jadi tolong bawa saja. Hanya Dewa sudah menjawab doaku. Nimboli begitu terluka, dia akan menyetujui setiap perkataanku. Bu Anandi, sudah waktunya bagiku dan anakku untuk pergi dari rumah ini. Kenapa ibu melarangku untuk bicara, Kamli? Dia telah berani menghina ayahku. Aku pasti akan menghabisinya. untuk sekarang sebaiknya kita tetap diam. Sudah terlalu banyak bicara Seharusnya aku tidak memberitahu tentang Urmi Kamli bisa melakukan apapun. apa? Apalagi yang bisa dilakukan Orang-orang Jetsar itu Nimbo dan Bibi Mereka sudah menghabisi ayahku Sebelumnya semuanya begitu baik Aku tahu itu nak Untuk sekarang kita harus mematuhi Kamli Kau ingin aku menjadi buruk. Bukan buruk. Bekerja. Bekerja sendiri. kami ingin agar kau bekerja, bukan? Mintalah pekerjaan darinya. Aku tahu, ini akan terasa sulit bagimu. tapi jika kau mulai bekerja di dalam bisnis ayahmu maka kita akan mendapatkan segalanya kembali bagaimanapun juga ini adalah kesalahanku walau aku tahu Sifam tidak menyukai Nimboli kenapa aku berpikir Sifam akan setuju merayakan ulang tahunnya bersama dengan Nimboli Aku yang salah. Sudahlah, nak. Sekarang sudah terlambat. Kita harus mencari solusinya. Aku berpikir, sebaiknya aku kembali ke Sif Bersama Sifam, Nimboli, dan juga Bumanggala. Sekarang kita tidak perlu takut dengan akhirat. Aku akan melakukan apapun agar Sifam dan Nimboli semakin dekat. Tapi aku tidak ingin menyusahkan kalian semua. Bu Anandi, aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Akan lebih baik kalau aku dan Nimboli kembali ke Jawa daripada ke Sifniketan. Bu Manggala, aku mengambil keputusan ini agar kedua anakku semakin dekat. Tapi kau, Bu Anandi, Nimboli ingin kembali ke Jawa. Dia bersih keras. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Dia tidak akan setuju pergi ke Sifniketan Bu Manggala, Nimboli masih kecil, tapi kau orang dewasa. Sangat penting bagi Nimboli untuk tetap bersama Anandi. Bukannya membujuk Nimboli, kau malah bicara soal kembali ke Jalrah. Aku sama sekali tidak mengerti. Kau juga tahu, Bu Manggala. Nimboli tidak akan tinggal dimanapun tanpamu Nimboli akan mengikuti kemanapun kau pergi Pak Jagdis, kalau untuk beberapa hari saja makan Sehari saja tidak bisa Bumanggala, sepertinya kau lupa alasan kalian datang ke rumah ini Agar kau bisa membuat Nimboli lebih dekat dengan ibu kandungnya Dan membantu kami mengatakan yang sebenarnya pada Nimboli apa aku salah? Apa kau akan melakukan semua itu dengan pergi ke Jalan? Dan kau Anandi, kau tidak pernah berubah, selalu membagi kebahagiaan dengan orang lain, tapi masalahmu, kau selalu menyimpan masalahmu dan mengurusnya sendiri. Semua ada di sini. Sifam dan Nimboli adalah cicitku. Jadi kita akan putuskan apa yang perlu dilakukan. Tidak ada yang akan pergi, baik ke Sipnikatan, apalagi pergi ke Jalrah. Hah Anandi, yang dikatakan Nenek itu benar. Kalian tidak perlu pergi ke manapun Percayalah Anandi, jika kita semua tetap bersama, semuanya akan baik-baik saja. Nenek aku berpikir Sebaiknya aku kembali ke Sifniketan Bersama Sifan Nimboli dan Bu Manggala Bu Anandi Aku juga ingin mengatakan hal yang sama Akan lebih baik kalau aku Dan Nimboli kembali ke Jalrah Daripada ke Sifniketan Tidak ada yang akan pergi Baik ke Sifniketan Apalagi pergi ke Jalrah Aku tahu Keputusan Nenek adalah yang terbaik bagi kita. Tapi entah kenapa kali ini aku mempunyai firasat buruk. Maksudmu? Jagdis, aku bukan mengeluh tentang diriku. Tapi apa yang sudah terjadi di rumah ini sepertinya sudah mempengaruhi Abi dan Sivan. Aku tahu Nimboli adalah putrinya Anandi dan tidak bersalah. Tapi, apa kau pikir ini benar? Aku tahu. Kau pasti tidak menyukai apa yang aku katakan. Tapi aku hanya ingin mengutarakan pendapatku. Tolong, kau jangan marah. Tidak, Gangga. Aku tidak marah. Aku heran dengan cara berpikirmu. Kau masih ingat? Sebelumnya... Keluarga kita juga dalam bahaya karena ratansing. Saat itu, kau ingin meninggalkan rumah ini bersama Manu, dan kau melarangku. Seluruh keluarga mendukungku. Kenapa? Karena kita semua adalah satu keluarga, sudah tugas kita untuk saling mendukung dalam suka ataupun dalam duka. Sekarang, masalah ini jauh lebih kecil dari masalah pada waktu itu. Masalah ini. Hanya sampai anak-anak mengetahui yang sebenarnya. Setelah anak-anak tahu, Nimboli adalah Nandini, putri dari Anandi, kembaran dari Sifam. Semua akan baik-baik saja. Kau ingin bekerja di sini? Itu bagus sekali, Kundan. Jika keluarga tidak mengurus bisnis keluarganya sendiri, siapa lagi yang bisa? Pak Munim beritahu pada Kundan kalau dia bisa membantumu. Apa kau bisa mencatat rekening? Tidak, Pak. Kalau begitu, kau harus mulai dari dasar. Karung-karung ada di dalam. Sekarang, kau bawa ke traktor. Baik. Pak Monim, aku akan kembali. Iya, Bu. Hey, bangun! Hey, ayo bangun! Ini adalah tempatku. Sekarang pergilah. Lihat, sana pergi, ambilkan makanan untukku Aku tidak bisa melakukan itu tanpa izin Nyonya kami Kau <San> berani menolakku? Tidak, kau tahu apa yang ayahku lakukan kepada orang yang menolaknya? <tid> Darahnya mengalir dalam tubuhku <tid> Jadi berpikirlah sebelum kau bicara Untuk sekarang ini cukup kau nimbuli. Kenapa kau harus bersedih? Ayo senyumlah seperti aku Dokter aku tahu itu kau Tapi aku tidak sedang ingin bermain Beruangmu yang malang tidak bisa bicara Jadi aku akan mengatakan apa yang dia pikirkan Sudahlah jangan dengarkan dia Tapi dengarkan aku seperti guru yang menghapus papan tulis sebelum menulis sesuatu. Lakukan hal yang sama dan mulai dari awal yang baru. Dengan permainan yang baru. Kanidimu itu juga ada di sini saat ini, ya? Aku tidak ingin bermain. Baiklah, kalau begitu jangan bermain. Paling tidak turun dulu. Siapa tahu, kau mungkin berubah pikiran nanti. Ya, ayo. Tar, aku bilang bergilah Tinggalkan aku sendiri di kamar ini Aku tidak tahu bagaimana cara membujuk Nimboli Satu hal yang pasti Kau tidak bisa mengatakan Yang sebenarnya dalam situasi ini Dokter Seneha sudah bilang Dia mengalami banyak hal yang harusnya Tidak dialami anak seumurnya Karena akhir aja. Lagi pula kejadian di pesta ulang tahun kemarin telah memunculkan kemarahan dan kepahitan dalam dirinya daripada kebenaran aku lebih mencemaskan kebahagiaannya aku tidak ingin dia merasa sedih Bu Anandi jangan merasa khawatir aku akan memperbaiki suasana hati Nimboli lihat saja nanti apa yang akan kulakukan Ambil ini, Pak, Pak Munim, Kundan bekerja dengan benar kan? Semoga kau tidak ada keluhan tentang dia Ya nyonya Tuan muda Bekerja dengan keras Dia seorang pekerja keras uh, Kundan Kau pasti lelah ya juga pasti lapar iya aku lapar tapi aku akan makan setelah tugasku selesai hei, tapi kundan karungnya masih banyak makanlah dulu ambil uang ini dan makanlah ini ambillah ayo ya yeah. aku akan segera kembali Iya yeah. Kokan sudah kembali. Sepertinya Kundan sudah kembali ke jalan yang benar. Ya Dewi. Terima kasih banyak. Kamli, aku lebih cerdik dari Sekolah hari ini, apa kau tahu? Guru favoritmu, Bu Basrah, dia tadi menanyakanmu. Aku pikir kau sedang sakit, jadi aku datang ke sini. Dia sangat sedih setelah apa yang terjadi di pesta ulang tahun kemarin. Jadi, dia tidak pergi ke sekolah. Iya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan sekolahnya, kan? Menurutku seharusnya, kau tetap masuk sekolah, nih Nimboli. Baiklah, aku punya ide. Kenapa kau tidak menginap di rumahku saja selama dua hari misalnya? Kau akan lebih senang dan aku bisa membantumu dengan PR-mu. Kau tahu, di sana ada taman besar di luar rumah dengan pohon buah asam jawa dan beri. Ada banyak anak anjing yang lucu juga, pasti seru Anak anjing? Aku suka bermain dengan anak anjing, Kak Aku pasti akan datang ke rumahmu dan bermain dengan mereka Aku akan memetik buah asam dan beri dari pohon itu Ibu, aku bisa pergi ke rumahnya, Kak Nidi? Tidak, nak Itu akan merepotkan dokter Ini bukan masalah tapi Nimboli tidak. Nidi mengajaknya untuk menghiburnya. Biarkan dia pergi. Ya baiklah. Sesuai dengan keinginanmu, aku akan mengemas pakaiannya. Akan Nidi pohon apa lagi yang kau miliki di taman? Bu Anandi dan Dokter Anan, mereka ingin mendapatkan kembali kepercayaan dari Nimboli. Apa aku harus menghentikan mereka? Apa yang harus aku lakukan? Bermainlah dengan hati-hati ya. Ya dewa ular, jangan menggigitku, biarkan aku menang. Aku bilang kan, ini permainan favoritku Aku tidak pernah kalah Lihat kan, aku menang Nah, kenapa kok berhenti? Kau kan menang, rayakan kemenanganmu Dokter, aku sama sekali tidak membuatmu sedihkan Aku pasti menyakiti hatimu Iya kan? Aku memang bersedih Aku minta maaf dokter Tapi karena kau minta maaf maka Aku memaafkanmu Sungguh? <laughs> Sekarang sudah selesai Kalau begitu mari kita pergi keluar setelah makan malam Untuk makan es krim Eskrim. bagaimana? Hmm? <laughs> terima kasih banyak Nidi, kau sangat membantu kami. sampai jumpa. Nimboli lebih baik. dia bahagia bersama Nidi. Terima kasih Dewi, terima kasih. Dia akan lebih bahagia saat bertemu dengan Kamli besok. Kalian akan pergi ke Jalra lagi? Bu Anandi. Aku tidak menginginkannya. Tapi aku harus mengunjungi mereka setelah apa yang terjadi. Harki tetap keluargaku. Dalam situasi ini, Kundan... Kamli, Harki membutuhkan kami. Sebagai orang tua keluarga, aku harus pergi. Kami akan kembali setelah dan keamanan Nimboli bukankah itu tugasmu? Kamli pasti tidak ingin membahayakan Nimboli, Bu Manggala. Kita semua tahu Kundan menyalahkan kita untuk kepergian Ahiraj. Tidak aman bagi Nimboli untuk datang ke sana. Tidak, Bu Anandi. Kundang tidak akan melakukan apapun. Dia sangat Cukup, takut. Bumanggala. Kita sudah membicarakan ini sebelumnya kan? Mulai sekarang jangan membicarakan jalra lagi. Walau aku ingin melakukan hal yang baik bagi Nimboli, mereka melarangku. Mereka terus saja ingin memisahkan putriku dariku. Aku harus menghancurkan harapan mereka. Kalau aku tidak bisa mendukung putriku, maka aku harus bisa melindungi putriku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Apa dia melihat Bu Manggala? Tidak, biasanya Bu Manggala sudah turun. Aku baru dari kamarnya memanggilnya untuk sarapan, tapi dia tidak di sana. Anandi mungkin dia menemui Nimboli di rumah dokter Anan saat ini. Kita semua tahu dia tidak bisa lama berpisah dengan Nimboli. Aku akan telepon dokter Anan. Anandi tidak perlu. Dia tidak pergi keluar, dia pergi ke jalan. Kita semua sudah membicarakan hal ini, kan? Dia tetap pergi sekarang. Dengarkan aku dulu. Kemarin malam aku terbangun karena mendengar suara. "Bumagawa, kau mau kemana?" Apa? Ini sudah malam. Aku akan pergi ke Jal Ranyonya. Hanya kau yang memahami ritual keluarga di sini. Kau tahu kan aku harus pergi ke sana. Anggota keluargaku tiada, Nyonya. Aku orang tua di sana. Sudah tugasku untuk pergi. Aku harus mengunjungi mereka. Aku tahu orang itu tidak pantas dihormati. Tapi sudah tugasku untuk memenuhi ritualnya. Aku harus melakukannya demi keluarga Nyonya Kalau aku tidak melakukannya Aku pasti akan dipenuhi dengan rasa bersalah Dan aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang Aku mencoba membuat Pak Jagris mengerti Tapi dia marah apa kau akan pergi ke rumah dokter Anan dan menjemput Nimboli? Biar aku jelaskan, Nimboli tidak bisa pergi ke jarak atau kemanapun. Tidak, Nyonya, tidak. Aku tahu Nimboli tidak bisa pergi ke sana. Dia akan tetap ada di sini. Dia akan punya rumah. Semua orang di sini. Kalau dia menanyakan aku, Bu Anandhi bisa mengurusnya. Nimboli akan tinggal di sini. Bu Anandhi adalah ibu kandungnya. Aku tidak perlu khawatir lagi. Aku bisa pergi sendiri Aku tidak akan menghentikanmu Kau bisa melakukan tugasmu Jaga dirimu ya Terima kasih nyonya Dia juga tidak salah Sudahlah Yang paling penting Karena dia sedang pergi Kejarah berarti Anandi bisa menghabiskan waktunya bersama di